Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les The Lovers Be Lovers serta leslar Lovers Dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa Dan bergabung kembali bersama Diva TV yang akan selalu mengabarkan Informasi terbaru Terupdate seputar Lesti Kejora Dan Rizky Bilang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 Baiklah persahabat, selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar dan info untuk keluarga konoha semuanya Perhatikan persahabat ya soal acara di SCTV Music World 2022 yang akan hadir di SCTV. Alhamdulillah idola kesengan kita masuk di beberapa nominasi Yang pertama, nominasi kolaborasi paling ngetop Dan yang kedua, penyanyi dangdut paling ngetop dan berikutnya Lagu pop paling ngetop Lagu dangdut paling ngetop Dan video klip paling ngetop Tuh ya yuk ini tentunya Tugas warga Konoha semua Untuk selalu membuktikan kekompakan Dan selalu membuktikan kesulitan Fans sejati Leslar Untuk selalu mendukung yang terbaik Untuk Bunda Lesti Dan Papa Bilar Info ini kita dapatkan juga dari akun apartemen Bintaro Buat dede Ada kalimat info juga di Caption yang dituliskan Karena di formulir Google nya wajib diisi semua Jadi silahkan kalian isi untuk kategori lain Sesuai pilihan kalian masing-masing Untuk Leslar ada 5 nominasi Pilihan di cek slide kedua persahabat Dia vote ditutup tanggal 14 Februari 2022 Tinggal beberapa hari lagi guys Bagi yang lupa saat di Google nya saat masuk ke link Bisa buat akun Google baru dengan sandi yang baru diingat ya sandinya Karena satu akun hanya bisa satu kali vote Bisa pakai beberapa akun google kalian yang berada untuk vote Semangat ya semangat Tuh persahabat ya Kita harus mendukung yang terbaik Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu bisa mendapatkan piala penghargaan Amin Berikutnya, persahabat, kita mampir ke unggahan Papa Bilar sebelumnya, dua jam yang lalu. Ini mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Kok Di Salim, dan kita salah fokus di sini. Ada sebuah kalimat komentar dari Kobas yang ikut memberikan tanggapannya. Kobas mengatakan semangat kakak, semoga lancar dan makin jos. Leslar Entertainment-nya semangat. Wow, ada semangat dari Kobas ya. Untuk selalu mensupport Leslar Mudah-mudahan persahabat Leslar Entertainment Jaya dan bisa sukses berhasil dengan baik Amin Untuk selanjutnya kita lihat juga Ini ada unggahan spesial dari L2 World ID Perhatikan di postingan terbarunya Ada sebuah kalimat postingan Komentar fans Leslar tentang konten terbaru Formasi tim Leslar Entertainment terbaru membuat konten-konten Leslar semakin keren Setuju nggak? Ke, tulis pendapat kalian di bawah ya Tuh kita geser aja bersahabat ya Ini adalah beberapa pendapat dan tanggapan di kolom komentar Di vlognya Leslar Entertainment Yang pertama kalimat komentarnya Sekarang konten sehari dua kali ya Kalau satu di LS, satu di RB Kadang dua-duanya di LE Dan kita lihat juga nih ada kalimat komentar berikutnya, adem ayam kita nih vitamin tiap hari imun jadi terkontrol katanya itu masya banget ya. Di sini kita merasa emang bahagia banget setuju kalau konten dari Lasar Entertainment semakin kesini semakin keren dan kita lihat juga nih berikutnya ada sebuah pesan yang tentu dikirimkan kepada Papa Bilar pesannya. Youtube Leslar Entertainment semakin keren Semoga dipertahankan Seperti itu ya pak Tuh persahabat ya Kita lihat jawaban komentar dari Papa Bilar Amin harus tetap ditingkatkan Bismillah pak Masya Allah banget ya Papa Bilar juga menjawab nih komentar tersebut Mudah-mudahan untuk Leslar Entertainment Ini selalu berkembang Dan selalu sukses Pastinya dukungan mudah-mudahan banyak juga Buat Leslar dan kita, sebagai fans sejati, harus selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky. Bilar untuk berikutnya juga, percaya saya perhatikan, di sini ada dengan spesial banget, ya. Masya Allah, cute banget tuh, bunda Lesti lagi ngajak ngobrol BBL, ya lucu dan menggemaskan. Duh, masya Allah, banget ya. Bunda Lesi Kejoro bahagia banget tersenyum Saat melihat anak tercinta tercintainya melek ya Masya Allah luar biasa Ini sih kebahagiaan warga Konoha banget Dan kita lihat juga keunggah berikutnya Wow kali ini bersama Papa Bilar Baby Al lagi digendong bersahabat ya tapi tertidur Duh giliran sama bundanya melek Sama papanya malah moyoi bersahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga leslar Mudah-mudahan langgeng untuk rumah tangga bilar Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan kita lihat juga persahabat ya keunggah berikutnya Tentu di diunggang spesial persahabat Ini kita mampir ke fashionnya Abang L ya Perhatikan di baju yang tentu dipakai oleh Abang L ini Mereknya Moschino ini harganya selangit banyak Persahabat ya perhatikan Baju yang dipakai oleh BBL ini Satu setnya dibanderol seharga Rp10.800.000 rupiah Wow Harganya sangat luar biasa Bikin melongo persahabat ya Rp 10 jutaan loh Ini luar biasa banget ya Mudah-mudahan berkah barokah selalu untuk Leslar Terutama BBL Mudah-mudahan tumbuh dewasa dengan